Atau apa namanya gambaran daripada Nemo yang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan parang kita sangkan parang itu berarti dari mana kita akan kemana daripada kita itu itu benar akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia disebutkan hono sarokom itu Untuk mengetahui jati diri saya berikan itu mengenai buku-buku, butir-butir budaya Jawa bah, <tuh> Yang mudah-mudahan akan bisa juga mempertebal dari pahiman pesa dan kemudian perilaku yang baik untuk berbuat yang baik Di situ ada Aksar Jawa, itu dan juga Bahasa Jawa, bahasa, bahasa Aksar Jawa, Bahasa Jawa Kemudian uh, aksara Latin, Bahasa Jawa, para penjelasan dalam Bahasa Indonesia sama Bahasa Inggris Gitu Nah, sebetulnya orang yang bisa mengetahui daripada Aksara Jowo itu bisa mengetahui daripada jati dirinya sendiri <tuh> mau diterangkan ini <tuh> sebetulnya kalau menerangkan itu harus malam Jumat <tuh> baliwana <tuh> Jadi <tuh> <tuh> itu namanya ilmu dari nenek moyang kita tahu dalam merangkum menjabarkan mengenai apa namanya pancasila, ikaprasa, pancakarsa. Sebetulnya falsafah daripada bahasa Jawa itu? Kan daripada bahasa Jawa ada 20 puluh tuh, hono toto sawolo, podo joyonyo, Dua Itu, itu betul-betul merupakan apa namanya gambaran daripada nemo yang kita untuk menjelaskan kepada kita mengenai sangkan parang kita sangkan parang itu dari mana kita akan kemana daripada kita itu itu aku akan bisa mengetahui dirinya sendiri selama hidup di dunia disebutkan hono sarokong itu hono itu daripada apa hono itu hono ada no itu daripada apa dari wujud daripada hono mulai daripada gono legono Lekono itu belum wujud, belum beruntuk Apa namanya? Lekono itu masih belum ada sandangan Masih Udo, masih Udo Itu belum ada taling tarungnya dan sebagainya masih belum ada sandangan Terus Hono Jadi manusia itu memang dihidup, hidupkan, diciptakan oleh Tuhan Mulai daripada Hono Hurib Huribnya siapa? Nur daripada Tuhan Yang Maha Kuasa Lantas, diciptakan oleh manusia terdiri pada alam pananya, tanah, kemudian air apa namanya uh, um. apa namanya ini hawa dan juga api api apa itu ya daripada semua tumbuh-tumbuhan yang ada ini tumbuh-tumbuhan itu kan butuhkan dari tanah butuhkan daripada air butuhkan daripada matahari itu itu pula daripada hawa uh, uh, apa namanya daripada tanam-tanam dimakan daripada manusia ada laki maupun perempuan akhirnya menjadi cacat dari mani. Mani kemudian berkumpul suami istri, akhirlah, wujudlah, daripada imbriu tadi. Imbriu itu masih, masih, masih apaan, masih legeno Masih gono, no, itu mulai nonya itu. Terus mulai daripada gurit kemudian hubungan suami istri mulai timbul. Daripada gono, masih legono. <tuh> Terus wadah legono. Kemudian lantas setelah itu tumbuh daripada... Apa namanya, imbriu tersebut menjadi jabam bayi yang kemudian dilengkapi dengan soroko. Apa itu? Cepto, Itu, Caroko. Daya cipta, daya rasa, dan kaso. semua ada. itu Setelah itu, kemudian lantas apa? Doto, samolo. Itu apa? Manusia itu setelah diberikan apa namanya, panca indera. Diberikan sandangan panca indera. Cepto, juga diberikan sifat Tuhan. Sifat that Kang datang sahabat, datang salah Sifat dari yang tidak salah itu hanya Tuhan you know? Kalau manusia ini salah Tapi kalau Tuhan itu tidak salah Oleh karena semua manusia diberikan sama Sifat daripada Tuhan yang tidak salah itu. Datang sahabat, tidak pernah salah Sifat daripada Tuhan Tapi sebagai manusia juga tidak diberikan itu Diberikan sifat yang bertentangan Dengan sifat baik, gitu. sifat dari ya, Tuhan Yang jelek. Kalau kita misalnya sabar kan juga punya yang di ya. Nah, kemudian lantas kita apa namanya jujur, tempo tembun juga juga penipu, ya. Nah, Semuanya diberikan, diberikan sifat itu sifat yang bertentangan dengan datang datan samwalo, tapi sama kekuatannya, dua juyo, dua sifat, maklum, ]uh. yang sama kekuatannya, sama kekuatannya. Ada pada kita itu kalau kita mendalih, tinggal sekarang manusianya sendiri, itu. Ini manusia manusianya sendiri setelah mengetahui diberikan sifat dua sifat yang bertentangan yang sama kekuatannya akan diapakan ini itu lantas sekarang toto itu sukmo go itu satu itu moga bodhong badan jadi selama sukmo masih satu dengan badan sukmo masih menunggal di badan manusia itu hidup selama itu masih ada diuji dalam rangka dua sifat yang bertentangan tadi, itu, itu, yang bodoh joyo tadi, itu. lantas, tapi kalau kemudian lantas, sukma sudah pisah dengan badan, itu, lantas apa? badannya tinggal, jadi apa badang? Nah tinggal pertanyaannya, sukma sukmonya mau kemana? sukmonya mau mana? ya terserah kepada saudara-saudara semua. <laughs> mana-mana itu jadi semuanya tergantung pada dirinya semua diberi perlengkapan yang sama Tuhan hadir tapi tinggal kepada dirinya masing-masing dalam mengendalikan kalau mau yang diujar itu adalah memang yang bertentangan yang jelek bukan sifat Tuhan ya tempatnya juga sudah ada eh, di, Noroko, ini, di Noroko tidak bahagia di dunia di akhirat tadi tapi kalau yang di apa ini kendalikan atau yang di Layani itu adalah layan, sifat daripada Tuhan, ya dengannya akan dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan itu kan tidak mewujud, itu tidak uh, bentuk, tetapi ya, sifatnya ada. Jadi kalau kita mau kembali dekat kepada Tuhan, ya membawa sifat yang baik itu sifat Tuhan kepada Tuhan itu. Itu sebenarnya apalagi gampangnya daripada apa daripada apa rahasia hidup itu sebetulnya hanya itu saja tapi tidak tergantung pada saya, tergantung pada Saudara sudah sendiri dalam rangka penerapannya itu gitu. Hadimarkannya nah, tuh coba dipelajari daripada semua ini daripada untuk mengendalikan dua sifat yang bertentangan tadi itu dengan dirinya agar supaya betul-betul uh, bisa menempat diri. Kemudian di samping itu juga Tuhan itu memberikan suatu apa namanya, apa namanya, namanya kan uh, takdir kepada sifat kodrati daripada maksudnya. Apa sifat kodrati manusia? Manusia dilahirkan sebagai individu, ya itu. Kita masing-masing individu. Tapi kehidupan kita sejak mulai daripada adanya janin sampai pada mati, tergantung pada orang banyak. Jadi kemudian anak hidup kita di dunia itu hanya memenangkan kepentingan pribadinya sendiri. Lihat kan tidak adil. Anda adil ya. Seharusnya memang. Menyadari bahwa sebagian besar daripada hidupnya tergantung kepada orang lain. Karena itu wajiblah sekarang memenuhi panggilan untuk ia ya, bersama-sama dengan orang lain, sebab hidup di dunia itu adalah bisa serasi. Jadi nah, karena itu lantas sekarang namanya penuh sifat kodati, daripada sifat yang mono dualistis, itu. Uh, satu tapi kembar, kembar akan tapi satu, Yalah sifat individu sama sebagai makhluk sosial, nah, itu kuncinya daripada penghayatan, pengamalan daripada Pancasila itu. Nah, demikianlah waktunya saya kira, kira sudah <tuk> hmm. nah, walaupun ini tidak cuma liwon <tuk> tapi minggu karena itu sebagai peninggalan daripada ilmu dari peninggalan ilmu yang kita yang namakan juga ilmu kasunyatan sama sangkan para nindum itu sebetulnya ilmu kebatinan dalam arti bukan klenik. Kebatinan dalam arti mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan Tadi orang mengatakan itu klenik. Itu bukan, itu adalah yang klenik itu yang salah melaksanakan, yang klenik itu. Tapi sebetulnya intinya adalah Bang demikian. Nah, Mudah-mudahan saudara-saudara akan bisa lagi sekali lagi mengoreksi kepada diri sendiri. Artinya kasunyatan lihat kenyataan kepada dirimu sendiri itu bagaimana Karena sudah mengetahui baru nanti akan gampang dan melendakkan semuanya terima kasih dan demikianlah daripada penjelasan karena itu setelah nanti selesai kembali ke tempatnya masing-masing mudah-mudahan akan bisa melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dalam kita melanjutkan pengabdian kita bernegara dan bangsa yang sedang membangun ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuk>